Welcome back to channel Balik lagi di channel Kurian Channel yang punya segudang faktor dan informasi menarik di seluruh dunia Sebelum kita mulai Aku mau minta tolong sama kalian Seperti biasa Untuk tekan tombol subscribe-nya guys Jangan lupa untuk subscribe ya Karena itu adalah salah satu bentuk support kalian channel aku Jangan lupa untuk Kan tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian yang pertama kali tahu video terbaru dari aku nih guys. Dan jangan lupa juga bagiin share supaya banyaknya ketemu teman kalian, ke keluarga kalian, biar mereka juga tahu nih guys informasi yang ini guys. Dan langsung aja hari ini aku mau ngebahas tentang hewan, hewan-hewan Mariana Trans guys. Sebelumnya aku udah pernah ngejelasin ke kalian beberapa hewan-hewan yang menurut aku itu kalau kalian mau lihat uh, full penjelasan aku tentang hewan-hewan Mariana Trench kalian bisa klik di sini ya saya sovetak furdorado sovetak furdorado, let's get started kali ini aku mau ngejelasin binatang-binatang yang gak pernah atau jarang kita temukan di permukaan laut guys yang pertama ada si narwhal. No the origin of the unicorn legend. Each summer, narwhals travel to the same part of the Arctic and patiently wait at the ice edge for a crack to open up. A lead in the ice, wide enough for them to swim along. Here, <laughs> here. Pertama kali aku ngeliat si Narwal ini guys, aku ingat sama hewan pemintos unicorn guys. Oke kan? unicorn, Pegasus, eh Pegasus ya. Jadi dia punya uh, kayak tanduk gitu di ujungnya, tapi Narwal ini adalah ikan. Jadi kalau kita lihat tubuhnya bentuknya itu sama seperti lumba-lumba ya guys tuh melumba apa paus ya ya kurang lebih seperti itu terus di ujungnya ada tanduk yang sangat panjang nih guys nah guys hewan yang satu ini nih guys hanya ada di antartika guys sekitar Greenland nah Greenland itu dekat sama Kanada dan Rusia nih guys oh iya guys ternyata sinarwal ini masuk ke salah satu spesies paus nih guys nah jadi paus narwal ini hanya bisa bertahan hidup di udara atau cuaca yang dingin guys Nah, jadi nih guys hanya narwal dewasa saja yang mempunyai tanduk panjang seperti ini guys nah si narwal jantan biasanya mempunyai panjang tanduk sekitar 4 sampai 6 meter nih guys wow panjang banget ya 4 sampai 6 meter tuh oh, panjang banget tuh ya guys dan beratnya sekitar 1500 kg wow berat juga 1500 kg nah sebenarnya nih guys tanduk yang ada di hewan narwal ini adalah gigi guys nah itu sebenarnya giginya sih Paus ini nah, beberapa teori mengatakan bahwa tanduknya sinarwal ini berfungsi untuk menjaga diri ya guys karena dia kan hidup di tempat yang ada es gitu jadi tanduknya itu buat mecahin es biar mereka bisa jalan gitu bisa berenang dengan luasa gitu guys Amen.